Kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, sebelumnya alhamdulillah semalam kita mendapatkan asupan vitamin bahagia. Para sahabatnya, dari idola kita, yang mana tentunya kita lihat, ke yang pertama. Rizky Bilar semalam video call di acara sinetron CWB2 persahabat ya Ini mengobati rasa rindu kita semua para fans ya Alhamdulillah Rizky Bilar baik-baik saja dan sehat Tentunya kita merasa bahagia melihat Rizky Bilar yang tentunya sehat persahabat ya Apalagi kita melihat begini aja kita sudah bahagia dan bangga persabat ya mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan selalu dan diberikan kebahagiaan Amin ya robbal alamin postingan tersebut juga telah dipost kembali oleh akun HP Arat Kota Sultan ada kalimat caption yang dituliskan muncul di JWB walaupun cuma video call persabat ya banyak sekali tanggapan dan respon juga dari para fans dalam postingan tersebut yakni dari akun Instagram. Jas.dot.mi sembilan tujuh mengatakan dalam kolom komentar kira-kira itu Bang B di mana ya? Pastinya di rumah persahabat ya, karena sekarang uh, lagi dipingi dan tentunya untuk menjaga kesehatan. Dan tentunya, mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, bersahabat ya. Doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan Rizky bila diberikan kesehatan. Berikutnya, kita lihat juga, para sahabat di sini ada sebuah unggahan spesial nih, Dede Aleski yang berkolaborasi dengan Kirana Pari, persahabat ya, menyanyikan lagu Sunda luar biasa. Suara Dede Aleski membuat kita semakin hanyut dalam lagunya, persahabat ya, apalagi Dede Aleski tentunya menyanyikan lagu Sunda persahabat ya suara Dede Lesti tak diragukan kembali memang suara emasnya Dede Lesti mampu membuat semua orang terpana dan terpesona persahabat ya dan mendoakan juga untuk Dede Lesti mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu amin ya robbal alamin berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial yang mana tentunya di sini ada unggahan dari Khusnul Sino persahabat ya menyampaikan atau mengungkap sisi lain Rizky Bilar, persahabat ya yang jarang diketahui oleh banyak orang nih. Bilar itu orangnya baik banget itu salah satunya dan Bang Nalsinop juga mengungkapkan bahwa Rizky Bilar tentunya sering menanyakan kabar ke teman-teman dekatnya persahabat ya luar biasa dan sering membantu. Ini yang membuat kita semakin bangga persahabat ya. Mudah-mudahan saja Rizky Bilar selalu diberikan kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan, dan tentunya mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik mendoakan yang terbaik juga untuk Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans, salah satunya dari akun Instagram, Fufu Zuyatidlapan mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, semoga Leslar rezekinya bertambah, dan bertambah terus, amin, persahabat ya. Ada juga komentar lain dari akun Senja 9162 mengatakan, masya Allah terus seperti itu ya Bang Bi, Itu support dukungan dari fans luar biasa persahabat ya. Mudah-mudahan saja kita selalu kompak. Mendoakan yang terbaik, mensupport untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya bersahabat kita lihat juga di sini ada kabar postingan spesial banget persahabat ya. Kita flashback dulu nih. Ini momen-momen mesra, momen-momen cute, momen-momen romantis yang diberikan Lesti dan Rizky Bilar bersahabat ya luar biasa. Tentunya kita semakin bahagia melihat kedekatan dari Lesti dan Rizky Bilar bersahabat ya. Melihat postingan ini aja kita sudah merasa bahagianya luar biasa juga bersahabat ya. <tuh trucs> Doakan yang terbaik, mudah-mudahan mereka diberikan selalu kesehatan, amin ya Rabbal Alamin. Dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan dari banjiri komentar dari para fans, yakni dari akun Putri Ripiani mengatakan dalam kolom komentarnya, "Gemoy sepi banget, kayak hati ya." Tuh, padahal berat ya. Selanjutnya, ada komentar dari akun Ryan underscore mengatakan, "Cie, yang ngeracik vitamin sendiri, efek agak ada vitamin yang fresh," katanya ya. Walaupun vitamin lama kita merasa bangga merasa banget, ya, doakan yang terbaik saja mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan kebahagiaan untuk kita semua. Selanjutnya, para sahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan terbaru semalam dari Kak Nova, para sahabat ya dia pribadinya. Kak Nova mengunggah sebuah postingan suasana dan keadaan di rumah Abang Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut, kita salut banget sama, tentunya yang di atas persahabat ya perhatikan itu adalah Rizky Bilar yang sedang duduk persahabat ya melihat begini kita mendapatkan cedukan vitamin bahagia juga persahabat ya alhamdulillah tentunya keluarga Bang Rizky Bilar tentunya diberikan kesehatan persahabat ya dalam postingan tersebut juga kak Nova menuliskan sebuah kalimat caption bersahabat dituliskan no cut no edit pengajian diundur beginilah keadaan keluarga kumpul di rumah tuh. alhamdulillah tentunya keluarga kumpul bersama di rumah Rizky Billar dan tentunya selalu diberikan kesehatan dalam postingan juga tentunya dibanjiri banyak komentar dan respon dari para fans yakni dari akun Indah Boings mengatakan dalam kolom komentar gak apa-apa kak diundur insya Allah pengajian dari tanggal 21 sampai dengan resepsi gak diundur dilancarkan semuanya semoga kita semua sehat selalu gak salah buat Lenzler luar biasa ustadz ya kita tentunya semakin bangga bahwa banyak orang-orang yang selalu mendukung, mensupport, tentunya untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, para sahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru hari ini. Tetap dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin informasi di pagi hari ini para sahabat, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, ingin ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.